Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alfaris Masih. Di video kali ini saya akan menampilkan beberapa pertanyaan terkait telepati. Pertanyaan ini saya ingin tanyakan kepada teman-teman semua. Poin-poin yang mana saja yang teman-teman belum paham. Dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar poin-poin itu atau pertanyaan-pertanyaan itu. agar saya coba untuk menjelaskan ulang tentang poin-poin tersebut secara sederhana agar teman-teman bisa paham oke teman-teman sebelum saya tampilkan poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru karena ke kedepan nanti saya akan menjelaskan tentang telepati secara sederhana agar Anda bisa paham tentang apa itu telepati dan bagaimana cara kita melakukan telepati dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, terima kasih banyak, jangan lupa kasih masukan ke saya, kasih saran ke saya agar channel saya lebih baik lagi ke depan, dan untuk kita semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat teman-teman amin oke teman-teman kali ini saya akan menampilkan beberapa pertanyaan dan saya harap saya minta kepada teman-teman semua apabila teman-teman belum paham tentang salah satu atau beberapa poin dari pertanyaan itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar dalam bentuk angka atau kata-kata atau pertanyaan itu oke teman-teman inilah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua Pertanyaan mana yang teman-teman belum paham Yang pertama Posisi kita saat melakukan telepati Dan bagaimana posisi target Posisi kita seperti apa Posisi target sedang apa Dan jarak target Maupun siapa target kita Target jauh atau dekat Dan target orang yang kita kenal Atau orang yang tidak mengenal kita Itu pertanyaan yang pertama Teman-teman bisa tulis nomor satu atau ulang pertanyaan ini di kolom komentar. Yang kedua, cara gampang fokus di saat kita melakukan telepati. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar nomor 2 atau tulis pertanyaan yang saya sebutkan ini. Cara gampang fokus saat melakukan telepati. Pertanyaan yang ketiga, cara membuat pesan cinta. Pesan cinta seperti apa yang harus kita bayangkan di saat kita melakukan telepati cinta untuk membuat seseorang jatuh cinta. Teman-teman bisa komen nomor 3 atau cara membuat pesan cinta. Itu saya sudah mengerti. Teman-teman komen nomor 3 udah saya paham, nanti saya buat. Yang keempat masalah waktu saat melakukan telepati Waktu yang tepat Jam berapa sih Kita harus melakukan telepati Kurang lebih seperti itu Teman-teman bisa komen nomor 4 Atau Teman-teman bisa komen Waktu dalam telepati Yang kelima Bagaimana cara kita telepati kepada mantan Entah membuat dia balikan Atau membuat dia sadar Atau membuat dia apapun itu Teman-teman bisa komen nomor lima atau telepati mantan. Yang keenam, telepati agar seseorang merindukan kita. Teman-teman bisa komen nomor enam atau ulang pertanyaan itu di kolom komentar. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, cara mengetahui telepati kita berhasil atau tidak itu bagaimana. Tulis nomor tujuh atau ulang pertanyaan itu di kolom komentar. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-8. Apa yang menyebabkan telepati kita gagal? Jangan lupa tulis angka 8 atau ulang pertanyaan itu di kolom komentar. Teman-teman juga bisa uh, bertanya tentang hal yang lain, pertanyaan yang lain selain dari poin-poin ini yang terkait telepati. Dan untuk teman-teman semua juga bisa bertanya tentang Pertanyaan yang lain seperti cinta Dan seperti lucid dream Yaitu bagaimana cara kita bisa mengendalikan mimpi kita Teman-teman bisa tanyakan juga Nanti saya akan bahas Dan untuk teman-teman semua Kenapa saya bertanya tentang hal ini kepada teman-teman semua Dan saya minta kepada teman-teman semua Untuk tulis di kolom komentar Teman-teman Karena saya yakin masih banyak dari teman-teman yang belum paham tentang hal ini Saya sering membahas tentang poin-poin ini Di video-video sebelumnya Karena saya sendiri meyakini bahwa Apa yang pernah saya bahas itu belum efektif Masih banyak kekurangan Sehingga hal itulah yang membuat Masih banyak dari teman-teman yang belum mengerti tentang Apa inti dari poin-poin ini Dan apabila teman-teman tulis di kolom komentar tentang poin-poin yang mana yang teman-teman belum paham atau pertanyaan-pertanyaan yang mana yang teman-teman belum paham nanti saya coba untuk menjelaskan hal itu lebih sederhana lagi agar teman-teman semua bisa paham dan untuk teman-teman semua saya sebenarnya bukan begitu ahli banget dalam hal ini tetapi beberapa kali saya lakukan dengan berbagai cara dan hal itu berhasil hal inilah yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua kurang lebih seperti itu jadi teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar bagian mana yang teman-teman belum paham oke teman-teman semua saya tunggu di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya video yang membahas komentar dari teman-teman semua salam dari saya Alvaris Masih